Kabar Dan pastinya vitamin yang sangat membahagiakan untuk kita semuanya Di kabar pertama persahabat kita lihat dulu nih di postingannya Papa B 3 jam yang lalu di guest pribadinya Meripas kembali postingan dari Bunda Lesti Persahabat ini video baby BBL yang lagi bangunin papapnya Ini Masya Allah Respon Papa Bilar gini nih Papa kalau dibangunin gitu suaranya Berasa didongengin nah, Katanya itu Masya Allah banget ya Saking tentunya candunya, gemesnya suara BBL Papa Bilar, kalau dibangunin, suaranya BBL begitu Berasa didongengin, katanya itu, ini Masya Allah banget Dan kita lihat juga selanjutnya, diunggah Papa Bilar Tentunya banyak juga persahabatnya, tanggapan komentar yang masuk di DM-nya Papa B persahabat. Kita lihat dari akun... Instagram Windy Kurniawati disitu mengatakan Salvo kenapa nggak pakai baju bang? Gerah kan ada AC katanya tuh kita lihat jawaban dari Papa Bilar sengaja biar gampang abis bangun langsung mandi nggak repot buka baju katanya tuh emang ada aja kelakuan netizen nih sahabatnya dan kita lihat juga di sini Papa Bilar juga menghimbau untuk warga Konoha mohon untuk bantu support dan doa. Untuk semua warga Konoha buat Leslar Entertainment yang sudah aktif kembali Itu informasi dan himbauan dari Papa Bilar untuk semuanya Pendukung Leslar, yuk sama-sama kita bantu support Dan kita bantu dukung yang terbaik buat Leslar Entertainment yang sudah aktif kembali Bismillah, mudah-mudahan bisa selalu memberikan kejutan-kejutan bahagia Dan semoga bangkit dengan semangat dan wajah yang baru, kita yakin Leslar akan selalu bersinar sampai kapanpun. Kemudian juga persahabatnya kita lihat selanjutnya. Di sini kita mendapatkan cedukan vitamin Abang Fatih nih persahabat ya. Ternyata malam hari ini datang ke acara ulang tahunnya Amina. Aduh masya Allah banget persahabat ya. Alhamdulillah mendapatkan cedukan BBL persahabat ya ke acara ulang tahunnya Amina. Ada kak Saniyah juga di sana, ada Babaji, aduh masya Allah, abang El keren banget, masya Allah luar biasa. Tentunya semua orang aja gemes banget nih melihat abang Fatih yang lucu dan sangat menggemaskan, masya Allah. Dan kita lihat lagi prosabajia komentar dari akun Uli Tiara, akhirnya lihat abang Fatih yang sangat menggemaskan, ke masya Allah, semua aja prosabajia yang gemes banget nih melihat BBL El. Kak Bibo aja sampai tentunya persahabatnya ingin sekali ngegendong. Masya Allah luar biasa Pokoknya doa terbaik selalu kita berikan ya untuk idola kesenangan kita Dan akhirnya tuh baby BBL gendong juga oleh Kak Masya Allah luar biasa Kita lihat juga selanjutnya bersabat Mendapatkan cedukan vitamin yang amat luar biasa Akhirnya kita melihat penampilan Bunda Lesti di acara ultahnya Amina Penampilan yang sangat amat apik Penampilan pun les di acara birthday-nya Amina. Happy birthday, Amina. Mudah-mudahan sehat selalu. Mudah-mudahan selalu rahmi juga tetap terjaga dan terjalin dengan baik. Antara AHA dan Leslar. Amin. Dan kita lihat juga persahabatnya. Begitu banyak tanggapan komentar. Salah satunya dari akun Bubble.TL01 mengatakan. Masya Allah, tetap keep streaming YouTube LA guys. Bismillah trending. Amin. Mudah-mudahan persahabatnya semakin kompak. Semakin solid untuk kita semuanya.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 Ini dulu informasi di malam hari ini bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar bangun ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.